Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pembayaran ini ya, pembayaran pembelian. Dulu kita sudah pernah mempunyai satu transaksi pembelian. Ini kalau kita lihat kalau dilihat di hijau di ini daftar ini kita dulu sudah mempunyai satu pembelian ini yang masih dalam kondisi status belum lunas oke kita akan mulai pembayaran perlu diketahui pembayaran hutang ini ada dua jalan atau dua cara yang pertama menggunakan pembelian ini modul utama pembelian lalu menggunakan fitur ini pembayaran pembelian sub modul ya kita cari uh, suppliernya siapa ini kan ketemu nih ya terus kita cari lagi nih dia mempunyai berapa jumlah faktur ini langsung ya ini harus diisi dulu ini ya kemudian yang kedua saat kita berada pada interaksi uh, pembelian dan faktur pembelian. Jadi lewat faktur ini bisa lewat pembayaran ini bisa dua-duanya ya. Contohnya ini faktur pembelian. Nah, kita melihat daftarnya. Nanti itu kita akan bisa mencari fakturnya siapa saja ya. Contohnya itu ada faktur yang namanya Mercedes nah itu nanti akan ketemu setelah itu kita sorot ini yang kita tuju kita sorot kita double-klik nah ini ada tombol biru proses kita akan membayar atau pembayaran nah kalau sudah sampai di sini kalau sudah sampai di tahap ini itu seperti halnya kita membayar menggunakan mode pembayaran pembelian, ya. Jadi, ini adalah salah satu interaktifnya akun online. Oke, paham ya? Kita akan memulai dengan menggunakan jalan standar, ya, yang standar aja dulu. Nanti kita akan mengulangi untuk yang melewati alis faktur nanti ya kita akan coba dua-duanya ini pembelian pembayaran lalu kita akan mencari Mitsubishi motor karena ini yang karena ini yang di ini kemudian banknya harus ditentukan dulu bank BCA kemudian Uh, nomor bukti ini kita bisa mengisi ini adalah on off ya kalau ini kita off kan berarti kita akan membuat nomor bukti secara manual tetapi apabila ini di on begini nanti dia akan membuat pembayaran secara, secara membuat bukti untuk bank BCA ini secara otomatis ya Oke, kita akan lanjut. metode pembayaran bisa berbentuk tunai, cek biru. Ya, ini perbedaannya untuk tunai ini langsung aja, seperti halnya seperti halnya kita membayar ke supplier dengan cara tunai, walaupun ini tidak silakan. Kemudian cek biru kita harus menulis nomor tanggal ceknya atau transfer bank transfer bank itu kita diminta untuk menulis uh, nomor rekening Visa di mana nomor rekening Visa ini ini kita dapat dari saat kita membuat uh, data pemasok ya data pemasok itu kalau mencuci ini kita menemukan ini uh, nomor rekening nah disini semuanya ya Oke kita lanjutkan pada pembayaran ini nah Mitsubishi motor ini dalam data itu dicari ada berapakah dia mempunyai faktur Nah kebetulan dia itu mempunyai satu faktur ini ya 6.100 ini kita pilih nanti dia bisa mempunyai lebih dari satu ya satu dua tiga sampai sepuluh atau sampai pun dia akan mempunyai ya ini kita klik pilih ini nah kita diminta untuk memasukkan mencantumkan berapa jumlah yang akan dibayar misalkan 4 juta 4 juta nah, kemudian ada informasi lain ini diskon mau di ada apa tidak? Kalau tidak ada ya, lanjut seperti itu ya. Nah, kalau sudah sampai ini, kita menuliskan beberapa keterangan adalah contohnya ya: pembayaran ke satu. Nah, ini misalkan, ini saya kira sudah semua ini tadi adalah pembayaran apabila tanpa menggunakan diskon jika tidak ada diskon nah dari sini langkah selanjutnya adalah mengakhiri ya. mengakhiri itu di sini di sebelah kanan ini ada simpan kemudian ini ada cetak kemudian ini ada untuk melampirkan dokumen ya kita akan mencobanya satu-satu kalau ini kita simpan dia langsung hilang Oh ini kalau ada ada seperti ini ini pasti ada kesalahan saat saat nginput belum belum lengkap kita edit dulu nih edit nah ini nilai pembayarannya kita belum masukkan caranya adalah kita mengklik tombol hijau ini yang untuk menghitung Nah, begini baru dia uh, bisa nanti ya. Kita akan menyimpan ini. Simpan satu. Nah, akan hilang. Tapi data tadi itu ada di mana? Nah, data tadi itu kan pembayaran pembelian, maka kita lihat pembayarannya tadi ini. Inilah pembayarannya tadi ini. 4 juta. Kalau tadi itu kalau tadi itu kita berada di mode ini di pembelian ini, datanya itu adalah 6 juta tadi ini ya harus di harus dibedakan ya, ini fakturnya ini dulu, ini dulu fakturnya ini fakturnya 6 juta 100 dan ini pembayarannya 4 juta Nah setelah kita itu pembayaran kalau tadi itu hanya disimpan itu sudah selesai tahapnya tetapi ada yang ada yang langsung dia cetak Nah kalau seandainya tadi itu kita udah kita udah langsung cetak, itu otomatis sudah tersimpan nah ini contohnya ini, contohnya ini 4, 4 juta ini, aku akan menghapus dulu, akan kita ulangi, ini hapus nah ini dihapus tadi kita menggunakan cara yang kedua ya, ini nanti, kita ulangi dengan cara yang kedua, faktur pembelian ini kita lihat di sini nah ini kan ketemu nih 66,100 lagi kita buka langsung kita ambil prosesnya ini pembayaran bis pembayaran kita cari bank untuk membayar ini kemudian ini kita ini udah udah masuk di sini ya ini di Hitung, kemudian ini ditambah dengan pembayaran tahap Seperti ini. Seperti ini, nah, yang tadi awal itu kan saya mengajarinya kalau disimpan dan selesai ya. Nah, kedua adalah dicetak. Kalau ini langsung, langsung kita cetak tanpa melalui yang simpan ini maka setelah dicetak nanti ini di tombol cetak diklik ini itu adalah sudah langsung otomatis menyimpan ya. kalau tadi itu biru ini simpan itu hanya simpan saja tetapi kalau langsung bypass dicetak ini maka dia otomatis sudah mencetak sudah menyimpan secara otomatis, ya kita cetak ini, nah ini sudah otomatis dia sudah otomatis menyimpan. Nah di sini akan dipersiapkan dokumen untuk apa namanya, untuk dicetak, ya ini judulnya uh, perusahaannya apa, alamat pembayaran, terus ini kemudian ini bisa dicetak langsung dicetak ke dicetak ke ini ke printer atau PDF ini bisa-bisa semuanya ya kemudian ini bisa di ke Excel ini contoh ini sudah bisa langsung dicetak ke Excelnya. nya Mungkin dengan kebutuhan tertentu Ya coba kita nunggu sebentar ini Nanti seperti ini cetakannya Ya ini untuk kebutuhan lain lah ya nanti Kalau kita langsung mencetak dari Aplikasinya ya lebih baik nanti itu Kemudian ini dicetak ke dalam pdf ini ini kita lihat akan, akan sama nanti PDF-nya ini ya. Kemudian ini kita bisa menyelesaikan mem, menghentikan dengan cara menutup seperti ini. akan kembali. Kemudian apabila dalam pembayaran ini ada dokumennya, ya, ini kita ulangi lagi. Ini ada dokumennya, kita lampiri dokumen. Dokumen dan komentar ya, kemudian ini ada yang, yang namanya rincian jurnal. Jurnalnya apa? Jurnalnya itu ini, jurnalnya adalah hutang-hutang, kemudian mengeluarkan bank BCA, itu kredit ya. Kita akan membahas untuk komentar dan dokumen serta ini serta log aktivitas merinca nanti di sesi berikutnya ya oke dari sini saya akan mengakhiri semoga bermanfaat Ya, dukung terus channel saya dan sebarkan ke teman-teman untuk bisa mengakses channel ini biar kita juga membantu teman yang lainnya